Assalamualaikum. Hari ini kita mau bikin nugget tahu. Barang apa bahan-bahannya adalah tahu, telur satu butir, bawang putih, bawang merah, jamur, tepung terigu, daun bawang. Sama garam lada. Oke, kita mulai masak ya. Pertama-tama, kita masukin daun bawang sama jamur, baru tahu. karena tahu yang sudah dihaluskan aduk rata sampai tercampur semua udah lalu masukin bawang putih bawang merah aduk lagi sampai rata sekarang masukin telur satu aduk rata lagi ada garam, jangan lupa sesuai selera ya terakhir tepung teri kurang lebih 5 sendok aduk rata lagi nah setelah selesai diaduk semua rata sekarang waktunya ngebentuk bentuknya sesuai selera okay. nah setelah di Bentuk sekarang waktunya Untuk menggoreng Oh iya yeah, Saya punya tips nih untuk teman-teman Kalau misalnya hmm, Kalau misalnya pancinya Bukan Non-stick Anti lengket bisa pakai mentega dulu Biar nggak lengket nanti pas ngegoreng. Oke sekarang Panasin minyak Baru kita masukin Tahu nuggetnya ayo kita goreng goreng sekarang yeah. kita balik ada udah siap untuk disajikan sama nasi amat oh, makasih udah nonton thank you